Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya tentunya di tutorial service elektronik. Semoga pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sahabat langsung saja kita ke poinnya. Di sini saya kedatangan satu unit speaker aktif ya. Di sini dengan uh, kode barang ya, GST1501 Goldenwood ya. Oke, sahabat di sini untuk kasus kerusakan uh, speaker aktif ini adalah bukan mati total ya. Di sini setelah saya review sebelum di kamerakannya, disini untuk kerusakannya sepertinya untuk power supply-nya itu masih bekerja ya. Oke sahabat, untuk lebih jelasnya ya, saya akan coba tes point aja ya. Langsung kita colokkan ke sumber listrik ya, untuk mengetahui ciri kerusakan. Oke sahabat, di sana untuk saklar on-nya atau switch on-nya, ya, belum saya tekan ya namun di sana untuk lampu chargingnya itu warna merah sudah terlihat ya sudah terlihat merah berarti ini masih dalam proses pengisian baterai ya. Oke sahabat sekarang saya akan coba onkan ya untuk switchnya. Oke sahabat di sini terlihat ya untuk lampu powernya yang warna biru itu sudah menyala ya yang berarti untuk power supply ini masih bekerja ya, namun tidak menyalurkan tegangan pada bagian backlendnya ya atau LCD-nya bagian atas di sana. Oke sahabat seharusnya untuk bagian uh, LCD-nya ini terlihat ya terlihat hidup ya menunjukkan angka ataupun mode ya dan di sini ada opsinya atau pilihannya ya, kita bisa memilih mode uh, lain, lain input ataupun uh, Bluetooth ataupun uh, dan lain-lainnya. Namun di sini pada kenyataannya untuk uh, backlight nya ini atau LCD-nya ini tidak uh, menampilkan uh, angka ya. Mungkin bisa jadi kerusakannya ini adalah untuk power supply -nya ini tidak menyerukan tegangan pada bagian LCD-nya. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung saja bongkar, ya sahabat. Oke sahabat, langsung saja saya bongkar, ya. Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa yang terjadi di dalam sana, ya. Oke sahabat, untuk tampilan uh, modulnya seperti ini, ya langsung saja kita bongkar-bongkar ya atau kita copot ya untuk kabelnya kita akan untuk mempermudah kita dalam uh, penservisannya oke sahabat langsung saja kita bawa ke meja ya. oke sahabat untuk pertama-tama ya untuk mengatasi kerusakan uh, seperti ini ya pada speaker aktif ini yang pertama-tama kita pastikan dulu untuk regulatornya ini atau bagian block test punya ini block supplynya ini dalam keadaan normal ya oke sahabat untuk soket input AC ini kita copot dulu ya kita akan menggantinya dengan kabel input AC biasa ya jadi untuk masuknya tidak dari bawah ya tidak dari bawah tapi kita langsung saja dari atas sini kita akan test point ya atau cek tegangan ya pada bagian power supply ini. Ya. Oke, sahabat, untuk power supply ini dalam keadaan terariri arus listrik ya. Kita akan coba test point ya pada bagian output dari power supply ini. Di trafo ini tertulis di sini ya 24 volt 6 ampere ya. Kita akan coba tes. Oke, sahabat, terlihat di alat ukur ya. Di sini terlihat 24,36. Di sini simpulannya berarti port supply ini dalam keadaan normal ya. Namun di awal video tadi ya untuk kasus kerusakannya untuk bagian backlight atau LCD ya tidak menampilkan uh, angka ya atau tidak hidup ya. Di sini kita uh, coba langsung saja ya langsung kita cek pada bagian uh, backlightnya di sini. Ini adalah bagian uh, modul backlightnya ya atau tampilan LCD-nya. Oke sahabat, saya akan coba bongkar dulu ya, untuk mempermudah uh, pengecekan tegangan ya. Oke sahabat, sini sedikit lebih mudah ya, karena ada notifikasi pemberitahuan ya, untuk pada tiap-tiap uh, soketnya ini. Kita akan coba ukur ya, tegangan pada masing-masing kabelnya ini. Di sini ada 3,3, kemudian ground, kemudian sensor, kemudian ada di sini tombol ya. Kita akan cek dulu pada tegangan 3,3V ya, apakah sudah sampai ya pada bagian uh, LCD-nya ini. Oke sahabat kita coba cek ya bagian uh, supply 3,3V Oke sahabat ini adalah uh, pin 3,3V ya Bisa kita perhatikan ya di bagian uh, LCD apometer ya Tidak menunjukkan angka sebesar 3,3V ya Yang berarti untuk LCD ini tidak uh, tersuplai ya Oke sahabat, selanjutnya untuk mengatasi kerusakan seperti ini ya. Karena tegangan 3,3V tidak sampai di sini, kita coba mengurut pada bagian sumbernya ya. Di sini kita coba urut ataupun Oke sahabat, selanjutnya kita akan coba telusuri ya dari mana sumber tegangan sebesar 3,3V ini ya. Namun ini pasti tegangan ini berasal dari power supply ya. Setelah saya telusuri dari kabel ini, ternyata bersumber dari power supply di sini ya. Kita akan coba cek Oke sahabat, untuk sumber 3,3 volt ini berasal dari power supply ya dari sini sahabat. Kita akan coba cek masing-masing pcc ini ya. Oke sahabat, bagian 8 volt di sana ada. Kemudian kita akan cek pada bagian 5 volt ya. Terlihat di sini sahabat untuk pcc 15 volt ya ini menuju pada bagian 3,3 volt ya. Untuk bagian uh, 5 5 volt ini ternyata tidak ada ya. Di sini tidak ada. Oke sahabat, selanjutnya kita akan mengurut ya jalur 5V ini dari mana sumbernya ya Oke sahabat, ternyata untuk PCC 5V ini yang bersumber dari uh, IC regulator ini ya 7805 Untuk di bagian uh, kaki nomor tiganya ini tidak ada tegangan ya Sepertinya IC regulator ini bermasalah ya Oke sahabat, saya akan coba ukur ya pada pin nomor 3 kaki IC 7805 ini. Ternyata 0,5 ya seharusnya di sekitar 5 volt. Sekarang saya coba ukur pada bagian uh, input nomor 1 ya 7805 ternyata tidak ada ya. Dan di sini ternyata dibatasi resistor 2 R2 ya atau 2,2 ohm. Kita coba cek. Oke sahabat, ternyata di sini untuk uh, di resistor 2,2 ohm ini terlihat 13,6 ya. Untuk suplanya. Oke, sahabat. Untuk suplai 13 belas volt ini berasal dari IC ini ya. Dari IC ini kemudian dibatasi resistor 2,2 ohm. Selanjutnya menuju kaki pin satu Sepertinya di sini ketemu ya letak permasalahannya. Ada pada uh, resistor 2,2 ohm ini ya dalam keadaan putus. Ini bisa juga uh, diartikan sebagai fuse ya atau screen ya pembatas. Oke, sahabat, kita akan coba cek dulu ya. Oke, sahabat, untuk mengatasi masalah seperti ini ya, saya akan coba jumper langsung ya untuk resistor 2,2 ohm ini ya, menggunakan pinset ini ya. Dan kita perhatikan pada bagian LCD-nya ini. Oke, sahabat, terlihat di sana ya, untuk LCD-nya ini hidup ya setelah saya lepas ini kemudian kembali mati ya ini kesimpulannya kerusakan suplai 3,3 volt ini ada pada resistor 2,2 ohm ya yang ternyata putus oke sahabat langsung saya kita ganti ya oke sahabat pergantian resistor 2,2 ohm sudah selesai ya saatnya kita pasang kembali ya ke boxnya dan kita akan tes point oke sahabat setelah semuanya terpasang ya kita akan coba tes Oke sahabat, untuk layar LCD-nya ini sudah menyala ya, mati untuk speaker ini sudah kembali normal seperti semula. Oke sahabat, demikianlah tutorial yang dapat saya bagikan untuk kali ini ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang kurang, tinggalkan komentar di kolom komentar ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.